serta klik tombol notifikasinya bersama tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhanyut seputar Lesler tentunya baiklah para sahabat larsler dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini bangunin akan menyajikan informasi terbaru dan tentunya menarik hingga vitamin-vitamin bahagia nih seputar idola kita Lesti dan Rizky Billar keunggahan pertama Persahabat kita lihat aja di sini ada momen yang membahagiakan dan membanggakan kita semua. Perhatikan di postingan ini, persahabat ya kakak bilar ini menjaga ketat, digandeng, dirangkul di peluk persahabat, ya, tidak dengan tentunya sepenuh hati kakak bilar nih. Persahabat, ya, di sini kita tentunya bahagia bahwa kakak bilar menunjukkan rasa sayang dan rasa cinta yang tulus untuk. Lesti kejora dijaga seketat-ketatnya nih persahabat ya Dede Lesti oleh sang suami tercinta Masya Allah, luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada rumah tangga Dede Lesti dan kakak Rizky Pilar Unggahan tersebut di kembali oleh akun Sabah Ada sekolah yang selar Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, kakak katanya itu persahabat ya Saking bahagianya kita melihat kakak Bilat yang menjaga Dede di Kucura. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar Banyak sekali respon dari para fans Yakni dari akun Tiara Ayunggar, skor Leslar Taiwan Mengatakan, semoga Leslar selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada Amin, doain terbaik persahabat ya Selanjutnya komentar diberikan dari akun sandihermawan__76 mengatakan bahagia terusnya buat keluarga kecil abang Rizky Bilar sama dedek Lesti. Luar biasa dukungan yang sangat positif dari Lesla Lovers. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati tetap kompak dan solid mendukung dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Untuk berikutnya, ini adalah rekaman terbaru bersahabat ya, yang disuguhkan. Langsung dari idola kita, perhatikan bersahabat ya, diunggah di ig Kakak Bilar. Masya Allah, ternyata Leslar, tim hari ini mampir ke rumah RANS Entertainment. Raffi Ahmad bersahabat ya, masya Allah, kejutan apa yang akan diberikan? Kakak Miller mengatakan persahabat ya, tentunya Leslar mampir ke rumah Rans pasti akan ada sesuatu. Wow, sesuatu apakah persahabat ya? Arabi juga menyampaikan pastinya sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia dan kejutan baik untuk kita semua. Diunggah kembali atau di kembali oleh Gun Leslie Miller Gallery Underscore. Ada kalimat caption dituliskan. dituliskan, ada aposkahkah ini antara Leslar dan Rans Ken white. Tunggu saja sahabat ya kejutannya akan diberikan dari Leslar dan Rans. Dan berikutnya kita lihat di sini, ada banyak sekali komentar juga yang diberikan dari Leslar lovers, yakni dari akun Rufi Rahma mengatakan, "Gua pengen Lesti duet sama Mbak Gigi," katanya tuh sahabat ya. Gak sabar menunggu para fans sejati nih untuk kejutan yang akan diberikan langsung dari Leslar dan Rans Entertainment Pasti bahkan ada sesuatu yang mengejutkan, yang membahagiakan kita semua Untuk berikutnya kita lihat bersahabat, ada hubungan spesial juga ya Ini momen diunggah oleh Rafi di akun Instagram pribadinya ini mengunggah sebuah postingan pasangan suami istri nih, Dede Elasti dan kakak Pilar ya Dede Elasti terlihat malu ya <laughs> saat diledekin oleh A.A.Rafi, ngenah-ngenah katanya tuh <laughs> Apa sih yang ngenah? <laughs> luar biasa nih, tentunya pasangan suami istri ini selalu membuat kita bahagia Apalagi melihat Dede Elasti yang semakin hari semakin cantik dan mengemaskan para sahabat ya ini adalah vitamin fresh, langsung dari idola kesayangan kita. Bahagia selalu, sehat selalu pokoknya untuk Dede Alasi dan kakak Rizky Pilat. Untuk selanjutnya juga, persahabat ya, Arafi mengunggah momen nih. Yang mana? Mengejutkan kita semua juga. Kasih hadiah untuk bumil ya, persahabat Ya, tentunya untuk spesial mamah gigi nih. Luar biasa, hadiahnya saja Hermes ya. Wow, apos Tentunya isi dari hadiah diberikan oleh kakak Bilar Dan di deklasi ke aduh makin penasaran persahabat ya Diunggah kembali oleh akun sendal putih Underscore Bilar Kalimat caption pun dituliskan Wow, Leslar kasih kado ke Mama Gigi tas orange Isinya apa ya? Pasti membuat penasaran apakah isi dari hadiah yang diberikan dari Leslar untuk Mama Gigi Mudah-mudahan persahabat ada kejutan dan ada cedokan fit